Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi Aktivitas aku di pagi hari Dan ini aku Aktivitasnya mau jemur Pakaian dan setelah ini Mau Ngerapihin uh, cabe uh, cabe rawit aku Kemarin aku udah panen lagi ya teman-teman jadi kemarin-kemarin aku sering panen cabai ya karena udah mulai tua-tua si cabai rawitnya jadi aku sering ke sawah gitu sambil cabutin rumput-rumput di tanaman kangkung aku oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walhiyat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin. terima kasih juga yang udah mau mengklik video aku yang udah like komen dan subscribe dan untuk teman-teman yang baru eh, menemukan channel aku jangan lupa untuk dukung channel aku ya dengan cara like comment dan subscribe nya terima kasih teman-teman dan ini cuaca di tempat aku Alhamdulillah ya lagi cerah panas itu cuma langitnya enggak biru gitu ya teman-teman masih ada awan-awannya kayaknya sore uh, mau hujan gitu di tempatku tiap hari ya uh, siang panas banget dan sore uh, Hujan gitu itu hampir tiap hari, ya, teman-teman. Seperti itu, gimana nih di tempat-tempat teman-teman semua? Eh, sama nggak kayak di tempat aku, cuacanya selalu seperti ini. Bisa tulis di kolom komentarnya, ya, teman-teman. Dan ini lanjut, aku masih jemurin pakaian anak aku setelah ini aku tuh mau ngerapihin cabai rawit dan setelah itu aku mau jalan-jalan gitu ya ke pasar limbangan atau cuma nggak belanja ya teman-teman aku mau ngajakin anak aku beli es krim mixu gitu. Dan kayaknya di tempat aku tuh baru buka gitu ya beberapa bulan Jadi anak aku katanya pengen main ke situ Dan ini aku lagi jemurin uh, salep pisang ya teman-teman Aku sering banget bikin salep pisang karena aku sering banget panen pisang gitu ya Pisang yang masem gitu, pisang saiman namanya atau pisang seribu gitu itu pisangnya jarang banget yang suka gitu ya teman-teman daripada busuk jadi aku bikin sale aja gitu lumayan untuk cemilan gitu dan ini cuacanya alhamdulillah cerah dan eh, langitnya enggak biru sih teman-teman dan setelah ini eh, lanjut ini cabe cabai aku Kemarin dua hari gitu ya panennya dapat segini dan belum aku rapihin banyak sekali cabenya yang pada busuk gitu ya teman-teman nggak -teman tahu kenapa mungkin teman-teman ada yang tahu hmm, di sini mungkin ada yang suka bertani juga kayak aku hmm, ini nggak tahu kenapa ya banyak sekali yang busuk dan banyak yang berjatuhan gitu nggak tahu karena cuaca yang panas dan pas sore hujan atau kenapa ya teman-teman bisa share dong di kolom komentarnya ya teman-teman dan ini aku percepat aja ya si videonya biar teman-teman nggak bosan gitu dan ini yang busuknya lumayan banyak ya teman-teman aku sisihkan aja mau aku buang aja gitu dan ini dapat segini ya cabai rawitnya dan yang kemarin juga yang pas panen cabai rawit masih banyak gitu ya teman-teman nanti aku mau kasih aja ke saudara-saudara aku hmm, cuma saudara aku lagi pada gak ada gitu ya masih pada mudik gitu dan ini aku kasih cabai eh, Maksudnya bawang putih ya katanya biar awet gitu Dan ini aku mau simpan di kulkas Dan ini lanjut aku mau ke mixu gitu ya Ke Limbangan Karena hanya di dekat Pasar Limbangan ya Yang ada mixu gitu Dan anak-anak pada suka pada gembira gitu Hmm, pengen beli es krim dan mereka beli sendiri aja ya teman-teman kemarin dapat uang THR gitu dari saudara-saudara. Alhamdulillah ya. Uh, rezeki anak-anak gitu. Dan setelah ini aku mau beli pocer uh, kota smart friend gitu ya karena aku beli pakai smart friend gitu teman-teman dan beli ke toko perabot ya karena ber, berpinggiran gitu aku pengen cari uh, storage yang putih itu cuma gak ada gitu jadi aku langsung pulang gitu oke teman-teman uh, sampai di sini dulu Tutup video dari aku sampai jumpa di video berikutnya terima kasih yang udah menonton udah like, komen, dan subscribe